bahasanya ini bukan cuman bahasa uh, voice-nya atau mungkin bahasa suakannya doang tapi bahasa dari UI atau mungkin user interface-nya ya pokoknya teksnya lah gitu ya dan terkadang opsi untuk mengganti bahasa UI di game itu ada gitu untuk di config atau mungkin di settings gitu tapi kadang-kadang nggak ada juga dan kebetulan untuk saya gitu untuk Persona 4 Golden yang mau saya mainin di Steam ini nggak ada gitu untuk uh, bahasa Jepang saya pengen teksnya itu bahasa Jepang bukan suakannya doang gitu yang bahasa Jepang karena untuk voice-nya itu ada di setting dan sebenarnya untuk cara menggantinya gampang banget kalian cukup tinggal klik kanan aja untuk gamenya gitu atau mungkin ya kalian right klik gitu ya tinggal kalian klik kanan aja dan tinggal kalian klik yang proper ini nah setelah di properties nanti kalian cukup ganti aja ke tab uh, language atau mungkin bahasa nah di sini nanti akan ada tulisan select the language you wish to play this game in nah jadi di sini saya mengganti ke bahasa Jepang atau ini tulisannya Nihongo ya kalau nggak salah ini uh, tulisannya tapi kalian juga bisa ganti ke tradisional Chinese atau mungkin Korea mungkin kalau kalian memang lagi belajar uh, bahasa Korea dan jujur saya ganti ke bahasa Jepang ya, bukan cuma suaranya doang, mungkin nanti saya suaranya juga saya akan ganti juga. Karena pas uh, saya ganti ke bahasa Jepang untuk tulisannya itu suaranya masih Inggris gitu. Saya untuk belajar bahasa Jepang dan jujur menurut saya lebih efektif sih daripada nonton film atau baca buku untuk saya ya. Karena ya uh, kalau di game kan bisa diulang-ulang gitu ya, ada suaranya juga apalagi mungkin untuk persona gitu ya. persona kadang-kadang uh, ya walaupun gak semua dialognya itu uh, ada suaranya gitu Jadi kadang-kadang ada dialog yang Ya cuman teks doang gitu Gak ada suaranya gitu Tapi ya gak jadi masalah Dan ya jujur menurut saya sih Ya lumayan Lumayan banyak sih Yang gak ada suaranya Tapi ya gak jadi masalah Karena Ehm uh, ada beberapa juga bahkan lebih banyak gitu yang ada suaranya gitu cuman ya ya udahlah gitu doang gitu untuk tutorialnya mungkin kalau kalian mau belajar bahasa Jepang silahkan kalau mau belajar hiragana katakana sama kanji gitu ya itu disatuin dalam UI yang bahasa Jepang kalau kalian mau belajar silahkan atau mungkin bahasa Korea mungkin silahkan tapi untuk persona ini hanya ada bahasa Korea uh, tradisional Chinese sama Jepang untuk Jepang ini ada audio gitu ya sama teksnya Uh, untuk yang Korea itu nggak ada uh, voice-nya, untuk yang Cina juga nggak ada, untuk yang tradisional Chinese, tapi kalau kalian tahu ada saya berpang, gitu itu saya berkepang banyak banget gitu untuk uh, language-nya ya, untuk apa, untuk uh, bahasa dari voice-nya, saya kira cuma uh, UI atau mungkin kayak cuma subtitle doang, ternyata nggak gitu semuanya itu ada gitu, walaupun nggak semua bahasa ya, Indonesia nggak ada, atau mungkin bahasa Sunda nggak ada, bahasa Betawi nggak ada ya dan ini jadi cukup segitu doang saya untuk video tutorialnya mungkin lebih banyak ngobrolnya dan tutorialnya hanya sedikit doang cuma tinggal kalian klik kanan aja di gamenya dan kalian klik properties gitu tapi nggak semua game uh, bisa gitu ya di klik properties terus di language terus kalian ganti Contohnya untuk RE7 ya, RE7 ini ada kalau nggak salah tapi di gamenya pun ada gitu untuk uh, opsi bahasanya gitu. Jadi nggak harus di properties ini kalian cukup tinggal ke settings aja. Atau mungkin ada game yang uh, nggak ada sama sekali gitu. Jadi cuma inggris doang kalian bisa cek aja untuk uh, mungkin store page-nya gitu. Kalian bisa cari uh, store page misalnya kalian tinggal klik aja gamenya kalian Klik start page, dan di sini nanti akan ada uh, supportnya. Di sini, language atau languages, ya, mungkin atau mungkin ya, bahasa-bahasa yang tersedia di sini nanti akan ada checklistnya, ada interface full audio, dan subtitles gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan tekstur kucing. Bye bye.